Video Lesti Kejora di acara konser Betron Beto, riuh dari para penonton yang hadir, Masya Allah luar biasa, ramai banget persahabat. Ini keren dan bismillah ya, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora, ini selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu menampilkan penampilan terbaiknya, amin kita lihat juga persahabat di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Eva Mutia 94 mengatakan Kita kebalik seperti dulu lagi, cidukan-cidukan mudah-mudahan Bilar nemeninnya, amin Mudah-mudahan persahabat dia ya. ada Bilar nemenin Lesti Kejiora malam hari ini Kita tentunya selalu menunggu kejutan itu, selalu menantikan kebahagiaan yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita ada juga tanggapan dari akun Kayla Anskorila 98 mengatakan, coba gue orang Jakarta nggak bakal kursi ajaikan waktuku untuk nonton Dede. Semoga Dede nanti punya konser tunggal kalau itu gak bisa dilewati. Amin. Bismillah. Mudah-mudahan lancar selalu untuk Bunda Lesti. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Kemudian juga bersahabat di IGsnya Kak Rivi satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Karisky Make Up. Wow, terlihat bersama ya, dia semuanya sudah berkumpul di ruangan make up Masya Allah Keriziki make up ini bersama ya, yang makeover Bunda Lesti Keciora Masya Allah, sehat-sehat untuk kalian Semoga kalian juga selalu bisa menjaga Bunda Lesti Keciora Kemudian disimpan juga diunggah nih di guysnya MOP Channel Wow, terlihat di dalam gedung Senayan bersama Luar biasa antusias penonton menyaksikan konser Betron Beto ini keren banget tersabat dan pendukung pun persabat ya tentunya banyak sekali ada Leslie lovers pasti yang berada di sana untuk menyaksikan secara langsung idola kesayangan kita tampil malam hari ini dan kita lihat juga persahabat ya gambarung yang sangat membanggakan pun kita dapatkan dari Al 2w Congratulations untuk 5 juta streamings lagu Lesti Gejora yang berjudul Kuletas dengan Ikhlas Memperoleh 5 juta streamings di aplikasi SPOT TV Masya Allah Keren banget ya Udah Lesti lagu-lagunya selalu diminati oleh banyak orang Selalu di hati dan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semuanya Masya Allah luar biasa dan berikutnya juga perselamatan ada info dari Ibu Harsiwi malam hari ini ada acara Dangdut academy 5 Top 18 Grup 1 Risot. Mudah-mudahan Lesi Kejora pun bisa kembali hadir di acara DA5 untuk menjadi juri. Kita berharap banget ya Muda Lesi Kejora ditampilkan kembali di panggung besar Indosiar. Kita hanya bisa mendoakan, hanya bisa mensupport dengan tulus untuk sang Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.